Jangan lupa tuan-tuan ada apa-apa Subscribe dulu nak no, ya weh Kali nak klik animasi kita Haas terunya Ya ya, kau sama Kau sama Haa haa Ini motor aku Pasir motor aku Bunuh lah, aku nak bantik aku sama. Aku tak jadi kalau bunuh kamu, Aku tak jadi kamu. Aduh. Tapi lah juga aku siap apalagi kamu soge. Aku ngelepak no kamu di dalam laut. Ah, apa ya apa di laut mau bunuh juga lah? Lebih koge materi ini materi esok ya. Itu tak pernah begini. Ais kalut tuh kita rumah dok. Nolak pak aku lupa boleh kita kejauh sama batu. Tunggu, tak boleh sejalan sama pastor, aku kena lepas di dalam lauk poik kelompok tujuh Muntah sabusin sama Aku lepas di dalam lauk Untuk sabu, Jatuh dalam lauk menjadikan berapa? Untuk batu Tentu lah jugok jadi tenggelam, Tuh lah Kita tak nak berkena pun mati jugok lah Lepas gitu ya, Cuma mati yang ini mentah di esok Tentu untuk batu Kita tak pernah berkena Boon oh, ni Aku tak boleh yo gijora atura la de rao pada tu be ambe ado sabe da ado jugo atungosewe ado nyugo berani kak ekor kak onazio atugoriore atu do you atu prio ni amba ha yo gijora Ya, maka kita lah, weh Kita nak hati, buat dah, buat dah Tuluh lah, tuluh lah Tak kira, tak kira, eh, eh, eh Tak kira, tak kira Habis, ha, habis sahaja lah, adik, habis-habis gak, diol Tak sanggup sini, habis Ambil Tuan-Meteri lah juga, duyumah, duyumpegak Sampo, nyanyu ke habis Sampo, wakzari ke habis Goyak juga, pada dia, habis Um, Kamu okay, orang baik, bukan orang okay, jahat dengan juga Tidak <laughs> lupa lah, kisah air punya basah mo mau, dari mau, pada kisah air, untuk kode kita Sekarang kodek tak mau, ini main lepas Lepas laut kita tak selok Habis selok, Sani Eh? Habis selok, Sani? Benar juga Tak khabar Habis khabar? khabar apa ni? Amo nak no tanya lagi dia diabet? Amo tak tanya lagi. Abes sini kalau kita bijak, kalau kita tahu, kalau kita besok, kalau lima lagi sini bahaya. Gitu, gini. Abet, hat, nama, pos, kenanya Masidi, Masidi, Masidi. di, masih di. Abet masih di, hat. Amo no nak tahu dulu, Abet, ma, hat. Aku tak tahu lah. Aku tak lah. Ada yang mau ike, kau pernah Yo. Tidak tahu lah dia mahu keceh kita. Tolong-tolong bagi Pak Gua, Pak Demok. Pak Sari dia mahu memakai kita gitu, lah. Ambo tidak memakai Benmak eh. Ambo lah juga. Mari buat nyanyi ke Benmak. Benmak nak no, kau jadi berani. Tentu nak. No. Ah, Haaa aku nakut tau okay, kita. Tosik. Buat kena. No. Ambo nak no, pergi sarul ke Benmak. Tidak. <lipun> Ambo nak <no>, pergi <we>, sarul. <lipun> Sarulah? Sarulah nak no, jimpri balas. Kalau memang pakai sagu juga, tak doh sapo, nak bunuh memang. Kalau sapo, nak ikat memang pakai sagu. Pakai sagu, lagi okay. tunggu lama ambil sagu. Sagu dia, anak jin peribadi, ada zola, ada zola, ada zola. Bapak memang sio, jin Namo jajinya jin sagu tu, sagu kostu. Memang duduk dari Saru, baru Saru tergerak Ah, Berani lah kita kali ini Kita ingat belakang dia buat kita Mula-mula kalau kita duduk dari Saru Kita nak kawar dia Sampai Sebab hotel, mula esok ayah lagi Anu ah, Haa, ada mereka bertemu Aku ada rumah belakang, sungguh Mana Saru? Tunggulah juga Amal ambil Ini lah Abimak sarunya Tengok kan ni kegudah ni Maka-maka Tak makai eh Patut Ini Abimak lah duduk dalam saru ni Apabila Abimak duduk dalam saru ni Abimak berani Kalau siapa nak bunuh Abimak Saya pada kedewa sekali tunggal Jangan bunuh Abimak kalau nak ada aku Beriok dewasa oleh Tungga Oh, kita tak takut dia Tak takut dia Tak takuk, dia. Dia. Bapak tak takut pada dewasa oleh Tungga Anak murid kecoh tu Masuklah, memang dalam saru ni Kalau memang dalam saru ni Namun anak ji, puri baru Masuk ke mana? Bapak masuk ke tu Tak kena tu Anak kejap uh, Di mana lubeh dia? sini masuk kau konilah juga sarung oh lu bebas sini god ah dia ah oh panah we dak lewe bapo bemak sarung energi kipangi tak dak oh, kalau pakai kondisi tidak tak dak bemak sarung energi peribara ni bemak naiklah juga ke darat terbana kau kena run kena sarung kena bogi kena pergi kena melayu cili Jepo kau mana kau azole ke beli belah berlari, ya, ngek bemak Ha, kini kita ingat pula aku Tak ada tak apa. Dia kat situ dah olah. Memang. Ya, Tapi kodok dalam saga dia orang suka cek gitu. Orangnya tahu dia. Lepas tu, kena kacat sagu jing. Sokong jing. juga. Kalau sagu ni, sagu ni orang okay, tak tahu memang. Orang okay, tak takut Karena Kalau jing. Soko Jin pernah sabar muka kopo Jin Memak buatlah Soko Jin Haa Adakah Soko Jin Sekejap eh Haa ah, Gini kita duduk di Soko Jin Jin ke dia? Anak Jin beribara ah, Boleh gini tak kenal ke okay. Doh no. Haa hmm. <laughs> Gini Pick molek kita sungguh Haa Lawak aku manung dari Soko Jin eh Dan taklah Soko Jin eh Soko Jin. <laughs> Saya nak sah boh sebagai normal, baguano. Saya nak sah boh seorang ini baguano eh, aha ha ha ha Aku lada jipri bara, aku numa kewoyo, aku numa kecai. Alkasia dapat. Ha, kagak kerja diindo, buat diindo, ha ha Oh, ah, Kita ingat pelakon Dulu dari mak nyanyi kita lalu kita duduk dan sanggup jeng Heheheheh Kita duduk dan sanggup anak jeng baru Mana nama muka putih Tak kat aku apa Dia kat aku benda kata gini Temulah dia anak baik maka boleh Selama aku dia tau, aku dah lau Aku kini, tahu dia lah aku tak mati sungguh Maka dia sama mak di dalam kayak berkata Sudah duduk dan kesarungan anak jin peribara Nak carilah juga soge. buat nyanyi, buat soling kepada kini dia. Maka dia sama mak Nak pergi kucas, kena lah juga kedaun, kedap saro, keda buki, keda pekan, keda melaju Cina Jepang. Tak builah juga nak menegak menegak lagi. Jelma lagi di tempat, kedaun, kedap saro lagi, brad.